Balik lagi di channel Inti tutor yang membahas tentang dunia YouTube dan seputaran YouTube-YouTube di Indonesia. Oke, okay. ada yang bilang jumlah subscriber itu ngaruh dengan jumlah view kita. Ini bener nggak jawabannya? Bisa bener? Bisa nggak? Yang bilang bener itu bintangnya dari mana? Dari channel yang udah mencapai dengan 1 juta subscriber dan penontonnya. 1.000, 2.000, nah itu satu juta. Jika dibandingkan dengan 1.000 atau 2.000, itu masih 0, sekian atau baru satu persen aja dari jumlah subscribernya. Kalian mungkin merasa channel kalian itu nggak bisa dapat view meledak karena kalian channel baru. Atau jumlah subscriber kalian masih kecil? Jawabannya nggak gitu Jawabannya tuh gini, aku jelasin Sebelum aku jelasin, like dulu dong Dan di-subscribe juga dong <laughs> Oke, okay, okay, jadi, jadi gini Jadi, video yang bakal di-up oleh algoritma Youtube Itu adalah video yang ditonton Secara real time atau secara alami Jadi kalau video yang ditonton cuma sekedar skip Hanya untuk mendapatkan view Biar nambah viewnya nambah nambah nambah nambah Tapi durasi nontonnya itu hanya sebentar aja Dan itu dianggap kurang menarik ya oleh pihak youtube Jadi kalau yang bagus itu Itu ditonton sampai dengan 50 Ataupun 80% Jadi kalau udah nontonnya sampai 100% algoritma bakal mengkait video kita dan bakal direkomendasikan ke video yang sejenis. Tapi sama aja sih, kalau misalnya kalian tidak nyeting-nyeting video kalian. Seperti kategori, kunci, SEO, itu kalian ambaikan. Jadi algoritma bingung, mau ke kemana. Apalagi hashtag. Gue sarankan di deskripsi itu pakai hashtag ya. Karena kalau udah kena hashtag itu sangat mudah untuk dikaitkan. Kalau kalian yang mau pakai trik upload video dengan cara nonton sendiri, lah enggaknya tuh saat ini kayaknya agak bermasalah ya. Di beberapa tutor-tutor besar itu bermasalah dan mereka anggap tidak baik. Dan sepertinya memang tidak baik. Tapi kalau kalian punya beberapa akun HP, atau beberapa device yang memiliki email yang berbeda, kalian boleh coba kok. Bo. Tapi ingat, yang ditonton itu bukan video kalian aja. Potonglah beberapa video, baru video kalian. Atau video kalian yang ditonton ketiga dengan durasi full, yang keempat, yang kelima, ya beberapa menit, satu menit, dua menit aja nggak masalah. Jadi kalau misalnya kalian nonton full, video kalian dikait, di updatekan ke beranda atau di paling kanan itu pun juga udah bagus apalagi dia sejalan dengan yang diarahkan oleh AI pihak YouTube jadi itu ya fakta sebenarnya subscriber itu belum tentu menentukan jumlah view kita kalau udah satu juta ya udah wajar dong karena kan udah banyak yang aktifi lonceng dan hanya beberapa persen, kalau baru seribu, tapi kalau udah seratus ribu, ribu, udah 10 persen ya 100 ribu ya. Tapi kalau untuk satu hari biasanya jangan, sangat jarang dulu. Tapi ada juga sih, nggak boleh sepilih. Paling itu aja dari aku, sampai jumpa di video yang selanjutnya. Jangan lupa datang lagi di channel aku, agar aku promosi channelnya. Mau nggak? Mau lah.